Rangkaian kata Anugerah rasa Melantuni diri akan hayat makna hidup sepi Yang hidup yang sepi Yang menerima bahagia dari kehidupan selayaknya Hanya berteman cumbu keterasingan paham Yang paham hanya yang tahu yang Maha Tahu hanya Tuhan. Dia yang selalu ada di manapun berada, sebab matanya selalu mengawasi dan ruhnya selalu menemani. Tiada daya dan upaya kecuali hanya dengan izinnya.